di sini, Mama Uceh di komben, so lupa pulang di kota, so bagus sekali di sini, Kong. Nah, Rasia-sia ini, Dete Lila ini berperjuangan untuk anak cucu Adam. Salam makudapa, Mama Uce. Kabar sehat-sehat baik, baik-baik kakak. Aman-aman. Aman terkendali. Terima kasih sama-sama. orang sehat-sehat semua. Ada mau oh, datang kemari ini Pak Om Wem mau Mama Uce ini mau lihat rompe lingkungan kobong ini ada bagus sekali nih Mama Uce. Mana Om Mama Uce? Oh, lagi keluar, kasih bersih rumah di kota. Oh, begitu, Paras rumput hmm. jadi sudah menuju ke... Hmm. Oh, mari murah tolong... masuk. Iya, mau masuk dulu di villa ini. Mau ucp villa ini deh, tolong menikmati suasana dulu. Tolak. Iya. Waduh, bagus, ini dia mama uce. Memang, ini ternak ternak juga, sangat bagus. Ada anjing, bebek. Wah ini, mama Ipa Mulia dulu ini. Filape. Dapur saja ini memang Semenen ini dapur ini Mari Jo, Mama Ipa Kita orang nikmati Aduh, Yang sudah Mama Uciapkan Untuk Mama Ipa Aduh, Mama Ipa Mama. kan sudah dari jauh-jauh datang ke Fak Satu Lembah Lilaino. Makasih banyak harus Mama Ut berkat yang Mama Ut sudah siapkan kasih. buat Mama Terima Terima kasih banyak Mama Ut. Mama Ibu pandu sudah duduk nah, sudah. Okay. Tong nikmati dulu ini Kak apa Mama Ut sama Mama Ut. Jangan cuma Mama Ipa toh sama-sama oh, sama menikmati. Aduh, bukan main ini Mama Uth. Ini tanpa ini. gula putih. Oh, tanpa gula putih ya? Gula merah aja. Aduh, memang. Jadi gula kalau kurang manis, Mama Ipa bisa ambil gula. Nah, memang, tahu Mama Uth ambil. Corante umur umur begini, iya. Mama Uth itu jangan terlalu ya, manis-manis, manis. toh. Coh, Mama Iba Coba Mama Ipa rasa sudah kalau ini. Coba memir. Hmm. Gimana? Yahut, enak, enak. Ya, enak. Ya. kola buatan Mama Uut. Oke, okay, terima kasih. Aduh, bukan main. Selengkap menikmati. Ini bisa bisa Mama Ipas tar di rumah ini Mama Uut. Tinggal di villa saja ini dia memang. Biarkan itu harus bagi -bagi, hmm. Biar tuh harus bagi-bagi, Biar semua enggak. bisa menikmati. Itu sudah Mama Uth. Mama Ud dan Mama ini kalau pulang sekolah, Mama Uth, langsung di sini sudah. Ini ya, betul. tergantung urusan. Hmm. Jadi kalau urusannya memang harus cepat pulang, ya berarti cepat pulang. Pulang ini baru masak, oh, tapi sudah iya. direndam dari pagi hari. Kasih lombok. Iya. Biar hmm. jangan makan minyak, kan? Betul hmm. sekali. Ini suasana ini, Mama Ud, kalau mama mau ipa itu biar pensiun metarapa sudah. Iya hmm. <laughs> toh? Mama butuh kan cuma pensiun tahun oh, depan. Berarti sop sudah. Ini mama mau um teh mau mempersiapkan. Mau ya. bersiap-siapa, Nem? Hmm. Luar biasa. Ah, kita di sini sudah masuk tiga tahun. Hmm. Mulai dari Bapak Wim pensiun. Oh, luar sebagai anggota TNI. Oh, no. Hmm. Memang sekarang sudah purnawirawan. Jadi memang. menetapnya di sini. Betul sekali ya, eh. ini suasana ini, lingkungan ini di kebun ini memang Suasana Corona lagi begini, nah. masuk Corona paling nyaman ini, kita hidup di sini ya, eh, Mama maut No polusi Udaranya mantap malam, malam, siang Tidur tenang, tenang, nyaman, ngumpul Memang orang bilang, kalau di kota-kota besar dong bikin villa itu tanah salah itu ya, Mama Uta. Hmm. Memang butuh ketenangan, butuh ketenangan istirahat ya, yang iyo. cukup. Hmm. Dari yang sisi, berapa saja mau tidur tetap kejaman. Sisi kesehatan ini terjamin butuh. Terjamin sangat. Belum kalau bakar jadi di kebong, keluar keluar, ya. sehat. Yata. Tadi waktu Mama Ipa dari sana, klakson-klakson itu, hmm. Mama Ud lagi bikin makanan hewan. Aduh, memang. Bukas kasbi, hmm. nanti dicampur sama anyar ikan. Gale-gale hmm. ikan, Dang. Weh, hmm. hmm. oh, itu bikin anjing nafsu memakan ya. dengan bebek, kalau yang begitu. Ya. Huh? seperti itu tiap hari. Memang. memang dari keringat. Om, om Bem Mama Ud ini so tahu, resep untuk makanan binatang. <laughs> belum lagi nih pombo, pombo atau merpati ini. aduh memang ada burung merpati, ada sapi, ada bebek, aduh ada biasa. kambing, luar biasa, anjing, Iya. ya. bok-bok soalnya bok-bok belum, baru itu sudah pesan batu satu rekt sama pasir oh, untuk bikin untuk ngepekanan. bikin fondasinya. Ngepekanan. Untuk kandang, bok-bok. Hmm. Mas -bok. Udara, <tuk> Mas Ipah Mama Ucay habis makan Kola ini, Kita orang mau menyusuri tanaman-tanaman di sekitar Bila Mama Ud dan Ongweb. Ongweb. Ya. Di Lembah Lilaino, Maghura. Oh Mama Uce rasa tambang Silakan ah, ah, ah. masih ada Mama Uce bikin hampir per setengah kilo loh. Memang ini undangan khusus untuk Mama Ipa ya. Luar biasa terima kasih banyak Mama Uce. Karena kemarin-kemarin Mama Ipa bilang mau datang kalau datang cuma makan ikan kuah biasa sama ikan goreng kan tidak terlalu bagus. Hmm, ini khusus. Hmm, jadi memang buat khusus ini untuk Mama Ipa. Menu khusus sambutan untuk Mama Ipa. Ya. apa? Karena youtuber. <laughs> Jadi dia PK. Bukan eh, menu juga hmm. spes spesial. Baru-baru <laughs> kan buat teme. Oh iya. Oh, yang selalu pada betul-betul betul. Oh, maut selalu apa yang mau bisa kalau nah. memang sanggup bikin. Mau nah, terlalu senang hidup di kobong ya. Memang senang. Mama lihat dia lagi kobong dulu Ya. Hmm. Ini ternak ternak Mama, Ipah. Mama Ud peternak beternaknya Mama Ipa dengar dulu kalau menurut Mama Uut Mama Ipa hmm. kesiabis luluk Oh iya, karena di sini banyak lalat oh hmm. <laughs> betul, betul betul betul jangan sampai kena disentry loh oh hmm. terima kasih Mama Uut atas <laughs> informasi dan perhatian yang luar biasa untuk Mama Ipa Mama Ipa dia Mama Uut lagi mau meninjau Mama Uut pet be... haiwan nih beternak Ternak, coba yang sebelah sana itu apa? Kira-kira Mama Uut ya eh, yang di kandang-kandang itu. Mari, nah, tunggu ya dulu ya. Eh. Sana ada kambing ke apa ya eh, Mama Uut? Kambing sebelah sini. Ini kandang kambing. Mana itu Mama Uut kandang kambing? Oh me, oh. me kambing sobat tari. Aduh! Ini domba-domba, <laughs> domba ada tamu eh, Mama Ipa ada datang ini. Oh Mama Uut memang lucu saja. Iya ada berapa ekor? Dua, empat, enam, delapan. Banyak yang sudah dijual Mama Ipa. Oh doh, so Kalau produksi ada, ya harga pulsa, so, Menghasilkan. Iya, Mama Uut. Itu dia peguna itu. Toh? <gulit> <gulit> di sini bebek ya Mama Ut. Aduh. Baru memulai sih. Ini sekali Mama Ut. Aduh, ada Macam-macam ini Mama U coba ternak di sini eh sana lagi ke apa-apa itu di sebelah sana sama Ayam kecil oh, sebenarnya itu pakai lampu sana itu tuh ayam-ayam kecil. Ini hmm. ayam-ayam lagi lagi tidak ada. Oh, eh. Eh. ayam sudah so, di mana oh, ini? Coba sudah berkeliaran. Yang ada tinggal yang kecil, baru menetas. Oh, nah, terus kita apa? Biar apa ke lampu, biar dia. Oh, jangan dimakan tikus gitu nah. ah, merpati taingkar janji hmm. ya aduh. merpati juga ada 11 ekor ada sebelas ekornya mamut ini so so hmm. ada keturunan hmm. ini merpati sudah banyak aduh bagus sekali dia terbang di atas rumah lagi ini aduh. ada orang yang bilang merpati, merpati. <laughs> Bagaimana kung burung eh, burung meraki? ini, burung burung burung cantik ini, oh jinak-jinak merpati dong jinak -jinak bilang. Merpati. Hmm. Terus mana lagi kandang yang lain mau? Hmm. Ada kandang Sapi apa ini? Jauh. Sapi jauh. Kandang eh. anjing di belakang. Anjing so ada anjing. Anjing banyak situ cuma belum. Orang lihat kandang anjing lagi di belakang, hmm. mau uce deh Om BNP kandang anjing ini adalah kentang anjing. Waduh, nah. luar tapi anjingnya satu lagi, ada perante itu tukang perdidung itu namanya Bianca, aduh nama saja so bagus, ada nama gigi dia, macam-macam nama sini ada nama mereka, ada Belanda, Brasil, tapi yang yang sedikit lucu itu tadi gigi dia, mau mau, jadi kenapa kok gigi dia lama kalau orang datang kok dia seperti itu, kok mau bangke, gigi dia, gigi dia. Orang pada takut oh, iya. oh, karena dikira sama gigi. Aduh. Itu sama dengan suruh itu mau mau. Aduh mau mau ini so salah lagi Eh, dia apa? Masih bukan ini mengenang hmm. almarhum hmm. Oh, eh, Emrai. Oh iya. Adik anjing itu hmm. namanya gigi dia. Oh begitu eh mau mau. Untuk mengenang od Emrai kasih nama aja itu dia biar sering dapat ingat. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Coba yang lain lagi apa ini yang kita ah. bisa lihat ini mamaut. Oh ini ayam ayam. Ini, telau, jago, telau, ah, ini ayam ayam apa? milang ini ayam bakalair. Oh, oh, oh ayam, ayam ayam menyabung. Ayam menyabung itu sana oh. juga itu ada bermain hmm. itu di batu-batu. Iya. -batu. Yeah. Oh sana lagi. Ah, ah, itu. Kalau ayam, yes. seperti itu juga, so banyak jual. Oh, Ayamnya cuma perlu. menghasilkannya? Ya. Iya. Jual. Untuk apa ada piara, kok ah, Seperti toh. itu. Tidak menghasilkan. Uh. Ah, ini. Banyak, kong. Nah. Ini mesti panggil kurbar, dia datang. Nah, toh. Kasih jagung. Oh, jagung. Kalau kasih jagung, hmm, kumpul semua. Oh, begitu ya, nama Mamut ini eh, apa Mama Ipa lihat lagi nih bunga-bunga p bagus itu di atas bunga anggrek baru mekar. Aduh ada bunga anggrek lagi di atas rumah eh di lantai di atas lantai dua vila Mama Maut ini aduh bunga aduh bunga merah ini lagi p cantik A -a, Mama Maut ini, ini bunga aster aster oh. ya A -a. aster ini bibitnya dari mama Mei tidak tahu mama Mei ambilnya di mana? Hi, tapi bagus sekali ini aster ah, ini aster ini beda ya, beda dengan aster yang lainnya dia iya. eh, kayak blue dru, hmm. ah, terus agak besar kembangnya. Betul. iya, bagus sekali ini. Hmm, hmm. Beda ya? Terus tipis juga agak besar toh, mungkin Malu, karena tanah. Oh tanah subur? Ah, iya tanah subur. Iya. Bah, biasanya uh. aster tidak terlalu hmm. Ini warnanya beda ya. Iya, iya. Warnanya menarik sekali. Susun tiga ini, susun tiga. Hmm. Gitu. Kalau ini apa? Oh, ini bunga Kira apa namanya itu? Anggrek Anggrek hutan, ya. hutan. Itu hutan. Yang, yang sana itu anggrek Tenggara kan yang di atas rumah itu. Memang. Bawahnya dari sana dari, oh, Maluku, dari Tenggara. Maluku Tenggara. Oh dari Maluku Tenggara ya. yang di atas itu ya? Iya. Waktu pulang cuti hmm. tahun 2016 oh, iya, ada bawah iya, iya. dan itu sementara dia. Iya iya iya. Di so sana banget. lagi ada bunga apa itu Mama Uut? Coba orang lihat tuh. Oh Mama Uut bunga anggrek juga cukup banyak. Iya, yeah. Aster juga. Aduh, sana juga Aster bagus-bagus. aduh, memang ya eh. senang butuh, Eh, Mama Uce, buah naga, buah naga lagi orang mengarah ke buah naga. Mari, ini Mama Elia, Mama Ipa lihat ini. Nah. Ini Mama Uc punya buah naga hmm. sekitar 50 pohon sudah menghasilkan buah, so, buah pernah nabah buah? sudah aduh kita orang berdua sudah nikmati pada malam hari memang. waktu duduk di atas rumah itu kita nikmati memang itu buah pertama hmm. dari hasil buah naga ini hmm. kita berdua sudah menikmati hmm. dan beda dengan yang mungkin pakai pupuk pupuk, pupuk apa itu ya oh, iya. beda-beda iya. beda-beda memang beda ini apa? asli loh ya tanpa... Hmm tanpa pupuk tanpa lah eh uh, uh, organik organik gitu ya. oh, iya nah. pupuk organik di ini ya, sementara ah, ini ini ini ini apa ini itu bunga naganya dia baru mau keluar oh baru mau keluar kayak. ini, oh, tahu, ini sudah, sudah, sudah, baru mau keluar kayaknya baru Jadi kalau buah baru. naga ini hmm. malam baru bunganya oh bunga berkembang nah. pada waktu malam hmm. dan layu oh, pada malam. sampai jam 7 pagi sudah tutup tertutup ulang Oh, jadi kalau malam dia. bunganya besar putih. biar terbuka. Ya. Mekar dong bilang mekar. mekar pada waktu malam. Kalau Dan pagi dia tujuh sampai jam 7 uh, batasnya. Oh, oh dia pecuri begitu uh -huh. ya Mama Uce. Memang. Jadi orang selain orang. dia jadi buah dia juga jadi bunga. apa ya? Cuma jadi tam, sama, sama taman bunga nah, ya. kayak ini Seperti toh kelihatan juga. sekali uh, toh iya. jadi hiasan di halaman sekaligus uh -huh. kebun toh. Memang. Jadi ini kalau semua itu mungkin sudah 100 pohon 100 pohon? Iya yeah. Cuma yang sudah ada hasilnya baru 50 pohon Itu Ada pepaya, ada nanas, Ada semua macam buah sudah ada di sini semua ada di sini, ya, betul Coba memang Semana ada rambutan, ada mangga, ada macam-macam hmm, hmm, hmm. Cempedak, nangka, nangka Belanda, nangka biasa pepaya, ya semua ada di sini. Nih, Itulah Mama Uce ya, Mama Uce, Uce dan Om Bem ini, saudara salah ada hidup di Lembah Laino ini. Situasinya saja so segar, jauh dari polusi, kebisingan. Yo tau Mama Uce? Iya. Yeah. Ini kalau tidur ini masih jam 7, me pasti solo ngorok ngorok tidak tahu lagi dunia ini ada tabu balik atau tarika. Iya benar sekali ada kejadian apapun, apapun di kota, tanah di kita kota. Tidak tahu. iya betul sekali jadi makanya perlu ucapan terima kasih buat orang tua karena orang tua yang mm -mm. orang tua saya adalah orang tua yang luar biasa Ayy. tidak pernah betul. menjual tanah, tanah. dan ya. dia peruntukan untuk anak-anak cucu-cucu ya. sama dengan mama ipa hmm. lagi papa dengan mama, to, mama ya, tom mama uce to orang tua tua ini tom bersyukur zaman dulu dong berusaha ini masih utang tom hmm. bongkar, dom bongkar betul. Nah. akhirnya dorang sopi juga kita anak cucu yang nikmati, nikmati luar biasa betul. orang tua tua dulu ini ya, betul. memang orang harus hargai betul-betul ini orang tua Dosa tidak ada, tapi uh -uh. toh, kitoran tetap dalam. harus mengenang iya. kebaikan orang tua ini luar biasa. orang anak-anak ya sulitlah membalas, tuh orang nah, tua. Tong ya toh, toh, paling tidak berdoa dompet keselamatan iya. di sana. Toh, suatu saat, semoga toran bisa baku dapat. Menyusul ke sana Menus, dan toh toh baku iya, di sana kan dom PKD aman untuk terus dan selama lamanya Selamanya. tuh mama uce ya. mama uce ini mama ipa kapa? matahari somo tenggelam iya jadi mama ipa okay. mau pamit okay. kapan okay. kapa tunggu tunggu pak omwe me om yang belum ada, ada, ada jadi nanti ada waktu lain kali Iya, orang ke sini sudah capek ya, mama okay. uce okay. jalan ke sini ya. mama ipa pemotor motor di sana mau oke okay. oh orang Halaman luas. halaman luas. Ini Mama Ipa bilang kobong ini, tapi ini, ini so halaman juga. Ah, e, iya to Karena orang uh. bertujuh kakak beradik uh. dapat bagian satu orang 17 belas Oh gitu. iyalah haruslah harus, ya, silakan, harus ada yang... pemerataan ya. ini warisan semua orang tua laki, perempuan ah -ah. semua dapat karena itu adalah warisan orang tua ya, ya. yang tidak namanya warisan dia turun temurun turun -temurun harus ada kepada anak Dan cucu tidak toh. boleh cuma anak laki-laki ah <laughs> mama uce ya, ini ya, memang iya. betul harus. betul iya hak hak anak berlaku untuk, untuk semua. semua laki maupun perempuan mantap mama Dan uce ingatkan, Iya, laki-laki jangan bilang punya hak sendiri. No <laughs> Memang Seratus Mama Uce <laughs> Oke Mama Uce Mama Uc, okay. motor sana semua untuk Mama Uc, Mama Mama Oke Terima Uc, banyak Mama Uc, Mama Uce. Oke okay, oke. Okay. Atas okay. apa pelayanan Uc, yeah, pelayanan. Sederhana enak menyenangkan ah, untuk dinikmati. Yes, Tabea, ya, bersaudara.